Halo guys, kembali lagi di channel StarKey yeah. Oke okay guys, saya akan membuat video foto-foto kocak dan teraneh buah-buah aneh dan kocak guys Jamin ngakak buah ini guys, yang pertama Nges banget mas, nges <laughs> banget Aku ingin selalu membuatmu tersenyum walau batinku ter terapa bisa kalian tulis di kolom komentar ya guys terapa oke okay. buah ini sangat apa ya rasanya manis juga manis kayaknya kalian tahu buah yang nomor satu ini guys sangat bagus sekali Kok ingin selalu membuatmu tersenyum walau batin ter terapa ya hmm, pasti kamu tahu buah ini guys bisa kamu lihat di mana ya eh di mana bisa kamu beli di pasar Di pasar atau di toko buah Bisa kamu beli buah ini guys Oke okay, lanjut yang kedua Aku lagi males banget nih Lagi enggak Lagi enggak apa ini Pasti kamu tahu buah ini Aku lagi males banget nih Lagi enggak Enggak apa Pasti tahu buah ini Pasti kamu tahu Bisa kamu jawab ya Di kolom komentar Buah ini pasti kocak nih namanya Pasti semuanya tahu Dan pernah makan buah ini Ada bijinya loh mantap mantap buah ini Buah apa itu buah semangka Benar sekali buah semangka Pasti kamu tahu buah semangka ini Sangat enak rasanya Lejat sekali Lejat ah, Lejat sekali rasanya Mantap mantap Yang ketiga Semua akan terpisah pada waktunya Apa ya Buah apa ini? Ya, pasti kamu tahu, semua akan terpisah pada waktunya. Tuh, buah apa tuh guys? Kamu pasti tahu, guys, buah ini, guys, yang ada di rakunan itu dan sering kita makan itu, guys. Pasti rasanya lezat sekali. Buah ini pasti kamu tahu sekali. Kamu benar, kamu tahu buah ini pasti rasanya begitu manis, manis-manis banget, dan lejat sekali buahnya. Oke, oke, oke, yang keempat, cepet-cepet tobat, Mas. Oh, buah ini seperti buah tomat, guys. Benar sekali, benar buah tomat. Pasti tomat ini buat lalapan, seperti apa ya? Soto, ha, soto tuh paling mantep, paling enak. Rasa soto campur tomat, wuh, rasanya, bu, uh. set mantep rasanya, guys. Tomat campur soto paling mantep rasanya. Yang kelima, guys cowok emang selalu salah kan iya maafin aku please emang aku ya <gir> ya apa ini yang apa pasti kamu tahu buah ini salah nah iya cowok emang selalu salah nah, salah <gir> buah dong iya <gir> sekali. cowok emang selalu salah. salak salah maksudnya <gir> benar benar benar benar buah ini buah apa ya begitu lejat manis dan bergiji buahnya guys saya sendiri suka buah ini guys Mantap sekali rasanya guys Buah salak namanya Oke guys kita lanjut Ke video selanjutnya Lanjut ke foto Selanjutnya Oke kita lanjut ke foto selanjutnya Aku kira disepesialkan Ternyata kau hanya Anggap aku Sebatas Apa itu? Napa? Pasti kamu tahu sebatas apa ini? Timun Pantas sekali buat timun. Eh, buah apa sayur? Timun ya, bisa kalian tulis di kolom komentar ya, guys. Buat timun atau buah-buahan ini. Eh, buat timun atau sayuran ya, guys. Sekarang tulis di kolom komentar ya, guys. Okay, okay. Oke, guys, kita lanjut ke foto-foto selanjutnya. Kamu koprek seksi, aku enggak, enggak apa ini, enggak apa ini. Gak nangka ya? Eh, nah, enggak nangka itu. Buah ini loh kamu pasti tahu buah ini coba kamu tulis di kolom komentar ya guys buah apa ini buah apa aku cuma pengen tahu saja kamu pasti tahu buah ini Silahkan tulis di di kolom komentar ya guys oke okay, guys kita lanjut ke video selanjutnya eh alias foto selanjutnya kalau kamu bohong terus gimana aku bisa apa ini pasti kamu tahu buah pepaya yang rasanya lezat dan nikmat ini, guys. Rasanya lezat sekali, guys. Pepaya ini, guys. Pasti kamu tahu. Oke, okay, kita, kita lanjut ke foto-foto selanjutnya. Oke, okay, guys, kita lanjut. Aku diselingkuhi sama cowok aku. Uuh, uuh. Udah biar aja nanti juga kena. <goda> kenapa ini kena karma? Tapi ini pasti kamu tahu buahnya. Buah ini seperti yang pada bulan apa ya? Pasti kamu tahu bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, saat bulan Ramadan tiba, buah ini akan tiba juga. Pasti banyak yang beli buah, buah ini. Saat bulan Ramadan, guys. Contohnya kamu, kamu pasti beli buah ini. Oke? Okay? Setuju gak kamu beli buah ini saat Ramadan? Percaya gak? Pasti dong saya sudah tahu pasti bulan Ramadan kamu beli buah ini buah kurma pasti kamu beli foto-foto selanjutnya ini alias foto terakhir ini guys ini foto terakhir guys mau dikata apalagi sekarang kita sudah terpisahkan oleh oleh apa ini oleh apa buahnya berwarna kuning bulat jeruk nah betul sekali jeruk mau dikata apalagi sekarang kita sudah terpisahkan oleh waduh waduh buah ini buah apa ya <mantap>, mantap sekali ini buah jeruk buat kamu pasti apa ya bikin waktu kamu terhibur semoga video ini bisa menghibur kamu guys saat sedang di rumah bisa menghibur semoga saja Oke guys videonya sampai di sini saja sampai di video selanjutnya dan jangan lupa kamu subscribe ya guys subscribe bye bye